Sekian regan, di di gedong. Hmm, pucuk itu maksud apa kak? sumar ne di gedong di gedong nu baler right. nah nah nah itu kau kau di cucuk ne mm. jadi seni dangun ang di itu di gedong mm. karya nanti senpoli pa anu pa pa daan poling ya lord di kau ke pelawat sanae sana, duit mon sanae datung ra sanae duit mon dan kitan karya tentang sa, kami ring banyak banyak boleh dalam syuting kita kan kan yang sih, hmm. tan yang pura sari gak sehat. Oh taruh niko sanirumun sanirumun, tan yang wangi untuk di tiang, bentan poli teng purau dalam sumbing. Oh bentan poli ada dalam sumbing, benteng. Oh bentan di jalan benteng itu da kah? Dari an gedongan nih, kalau ceritaan bab panjang ngawet pun ngabas, tani aja ya ya ngabas, niki bah nilau, papan murah, mm. kajengot, nangatop, enggan, japa, ya pat nikeng abas, nendangin gedong, enten, galing, galing, mm. enten, enten galing, galing, galing, galing, galing, galing, pon galing, pon galing, enggan galing, enggan Arjo, kentan po arco, hmm. arco na istri <hesitation> hmm. jaran kandang kenten. ampun arti, bentan arco pidan kandang ampun ampun. nggak nggak pidan nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Oh, nggak nggak nggak nggak di di ng pura di dalam di dia ya cerita oh mungkin ampun bentan kejelas pandanya nada alit mungkin menyang bungkuran uh, mis komunikasi misalnya eh, salah informasi dan ya okay. satwa dan raga uning dan raga munduwe dari sesepuh dan ada kak niki mungkin tiang yang juru pingat di pulau, pang tiang uning masih kak, dan data data-neneng sekan, pangten nih dinga ortok ini, tuh dinga ortok ini, horto kene, horto kene, cekian kango karena sing lekat masih genduton, dan kan kewah ragu percaya or, dan makin, kak, pedidi, artinya, yang kak, sampaun mengalami perdinging, ngak niko, arti ini kesimpulnya, hidot dan tian yang dijauh ngawet, dan pelawak tumas mas simpulol Nak ada pole laran tumbuh di pura dajan gedong Jok, dengan he, he. Niko mangi, hmm. Niko sana nginglingin wanta hidorin legedong, ada enggak? Pelawatan hidoratumas karena temen-temen genah, temi dang hidor di, itu di gedong he. galer kekaryaan seng gedong mendingin hidor duluan itu Oh jelas saja, sebut ke okay, bentan okay, terus nam bedan tiana ini danau-dau nunggu takon gan dia dot di ajang gedong gedong atau bilang artinya diajang poler itu kak ring dia kira-kira kak ini kira-kira nih kalau ring kajok apa kajok lah kak ya kak Hmm. Oh, itu, itu. Nah. Nu jepang itu apa Kari Belanda, okay, ka? Belanda. <laughs> Pui, woyah, berarti tau, ini ka, Belanda, do, Belanda, Belakang di... terakhir nih kak. Perang dunia kedua tuh. <laughs> ya blanana kan bulan ka anu prorai itu sejanin Tuh, pertama pundi itu kan, sentian mungkin kan? Oh, Ternal. oh, gitu. nge -nge, nge -nge. Oh, no lihat, lihat. terakhir taruh di desa. Udah, Kak, di desa ya? Yeah, di desa pun, hmm. Desa. Hmm. pertamaan hmm, pertamaannya, tapi ya, tunggu Mungkin, eh, terakhir ini di bacaan, apa Kak? Aku udah sah, pengalih teka dengan sah, pelanggan kelangon, samp, mau kita mau, aku bayar orang yang orang yang keluklu, pindah kan kak? Naa teka jauh, nu pak pak pak kak ya? Kak A, jadi, kalau nak ngebaketan itu beli boleh, teko beli boleh, jadi nggak apa-apa kita, aduk boleh rumah, jadi keluklu, teka teka oh banyak kok banyak tengah handa ganti tapiin bukanya kal gampang gampang gampang Oke, hmm. <tuk> <tuk> kecewa, <tuk> Kecewa, anu terus <tas, coughs> barang Anu nyuk. <arsop> ya kak. itu yang <tuk> <tuk> Anu ke yang anu urut anu sejarah harim puro kak. Pura dalam selunding ini, ini Uh, Wajah saja, umurnya meyam. ke ngelah-ngelah sek ke Beji langon ke uh, dalam gunung ke bangun sakti, pura sado, gitu kan Iyan pura deso, ya pura deso nama lu orang, bin sata, tiban, durin, ken pura dalam semening, enggak. Yeah. pura dalam gede, bin joong, joong, saja sajaan, kerajaan, kerajaan, kerajaan badung, enggak pura yeah. niko, menurut anun prasasti ya pidani ragona ke setro ngeluan ku neng lalu dalam gunung nah gunung. dalam gunung kalah menguwi lantas ngair raja badung iku setro lord ngajak pro dalam marau tasada pro dalam gede kan makanya tasen iki ado ketunas yang masih jak kak niki en mangkene Nak, lebih dahan dia ingat kali ini. Ini, nih, Pak. Hmm. Nak, tenten ngejar hidok ke telun itu. Kewargan, petirtan, udah, lu pelawat. Ini, ne. Kak. Ini, oh. katurnya, udah, konyolan arang. Tio, semuanya, tengen, Ampun, iki kiri, seka. Makin, winten, ampun, sekitar, delapan tahun. Udah, ngejar. Hmm. Sih, nggak aja yang megemis. <laughs> nah, ini, nyamuk. Mungkin, dia terus ngejar, nak sih, nggak ada Gede, nak, sih, mau Nah satu ang, di rapat sing ada anaknya tuangnya nyatuang -nyatuan di rapat bor, tas bien odang enam bulan bien, nopo ngurus dengan ditukak. Nyem sing, anj terus keturun deh kak. Nah, takon kak nitivo. Nah, mulau sing tian ngejar ditude. Nyem dio petirtaan ngedo, suruh din katurn petirtaan di dalam, buk dal bu, pelawat. Nah, ini sekalo ini dong, lu ngokemungkak gokeng sing tawang wow. gitu. Nyem kerajaan dia mau kemit gitu yo. Ya. Oh, pengurus segan ngedo mau kemit biasaan gitu. Sing pang sing kedul, gitu, eh, keputusan rapat yang ngonyen kita puswangan ini di rapat nah, yang menurut Kak Do, eh, sing kayu nida nyolah rumah sirir 6 bulan kan, hmm. campak, ti gitu ya. anak itu masih mana, kena ti anak itu masih bas bas terusidung alhamdulillah, ya sesekian kayak dia ada dia tenaga perlu biaya yang dengar mau nak Pak D, Yin Yang Nawang kado, nak yen kencing nak gumih bidan marotu ngin medal Hmm. sing enam bulan itu ya. nak kewah nido gitu. Ya di, di dalam yang keng -keng banyak tambah, malah dulu ke, ke dalam kekayaan tiga kekayaan. Hmm. itu Petang, kedasao, kak? Pertang, petang itu mau mau busano mo sung, sung gitu Biasa. kak? Oh. Biasa, itu kan udah Biasa udah Borau doring kental tapi kental sami di yang tiap oh. dilam oh. itu oh. pun oh. yang sing terus bumi Nak boke nih nyamuk, Kak. E, nyamuk, banio, ngomong, nggak, nggak, ya, ya yang, kak itu. Oh. apa aja yo, yo, ada unak-unak nih na orang, yo. Okay. Saya cerita manik, yo. setuju, yo. Terus, 6 bulan kalau <laughs> so, nyalah orang. Tapi, yang terima, yang kak okay. karena ada masih nyamuk, ngedeman. No Saya gitu. okay. nggak tahu. Jadi, sing, keputusan rapat jani. Kan. Hmm, keputusan rapatnya, jani. Sing, tadi, anu nyen, kekenyo nyeng, kesingkram, misalnya, sama ini. Mudiang terus tedonde tumase ketang yo. Ya. Nak ando puniko keto puniko apo keto yo. Ya. <laughs> Ngawakene kene tedon tumase nya. Nidang sing rago jaman janikel nyujuh hidong rago wak kene gumi jani magenap itung keto yo ya, nak. Man ngiring hidot nak jagcokna gesek keto. Itung hmm. sing menom magenap pian maronyidang rago ngin keto. Bisa jomo sih kunyahnya nitung sibuk hmm. semangile gaena kangwang pas wicana da utara merupu segar jadi yani, nempuk ngagomerto, so, do, cara pidan, agosin nyidang, penting harus penting, jelas sajaan ya, kak, terus kelanggu yang bantang, buat acuan apa nikang kak wawu niko, karena kak Uh, mengalami waktu nikoh, dan mm. motor ada senjata. <hesitation> uh, Man kak tetep sehat, mm. um, sekap sehat, mm. ngidang ngajeng, mm. kencen kak, mm. yen kak, menadol dalam, jangin di puro kak, kalau ngegak kak, yen di puro cewek orang yang pedan kan, kaya na- yang kak, ngegak mm. ngegak di pura bolean, bayunya nyen kak, mm. ngegak nyen. Ka, Nih, ini ingin ini memang do idol aja. Dini Lestari, yang nih do Kak priang takson, makin gak ido Idol, <hesitation> Kanada, anaknya jahanong. Di gelong maling menggunung, kan? di mantri. Mian dia ne umpilan di titi Karena sing kapjani di di dalam tapi Asal bomb sama itu anu <tangan> Ketan masih, keno pun ngumpun, tataan tuk tuk, pangkin low, ngekau ikun ngekel, ngeki, masola, ketan ngekel, nol ngukus, kano ngukus re anu, rabeno ngukus ahi, tata de, ngekau, baitan, pangkin low, wajanjak, nak tasa ngeketan, ketan dadot, tasung ansiame, baso samping nanu, masola anu, ngekel lot kuro, ketan masih keno. Jakswordeng galih ki jaksek jak bnya. Ya. Ah, suwe kepis. Kak, bensetne pidan ido kan marau-marau <coughs> yang ingat nih pelawak ni Dewantara menak di nujum melis sing itu kak. <coughs> yang pidan kan sing ida menak karena ido subo kelinggih ring arca, <coughs> di arca. Malih mangken ne arca pidan ring dak sino ngada <San> nikal. di ada. pelawak masih do sane di Karena nikah angka usana nika nak jegi do ng lo meduwe pelinggih anu <San> <San> <San> Nani cung nek ini kasan uh, nak suboi indo melinggih di di, di, nah, di arco di arco sarang sami single bisa menak kaki keputusan ideane tergantung keputusan kalau parung niki kan kaki kan hmm. nah keteruang ne ceriterane keco nak indo sampun melinggih sering arco sami under ya, Tadi yang ragok ke ngidang, pengen kan yeah. biar ngedon pelawak nih dong, biar nih dong nggak nih yeah. pelawaknya, yang jadi dua udah idong ngaboa uh, ngabo montor gitu, uh -huh. di tubuh idong ngobrol nih, yang jadi karena kayaknya perhitung nih, uh, Kak. Ya, oh, udah disegarau, jadi serpang, subur, ragok kalau mau pamit, biar uh -huh. karena ngedon pelawak nih, double nih Kak, uh -huh. Dobol, tenaga, uh -huh. double tenaga. Uh -huh. subo jadi sengkeng, ken, okay, tapi... Uh -huh maka payah terus terang yang orang pisik payah nih, mau baru nah ini ke dalam ini orang kak pedan jani rago bos kita malu ini atau lalu baru itu terjun juru kan, dia pecarawan, mantuan itu, jauh-jauh sana di joran, di joran, di Ka di joran, di joran, di joran, di kak di joran, di joran, di bapak kak ada sampean mo kan gen-gen zaman itu kak Jepang itu jangan masih Papan papan Gendri ada anak bapak Pak ya? Ya, di, na, di masih. Di Muju? di kalau sing tiap petirta na dorong nih kal, tadi engga di di dalam gunung dalam gunung dong masih masalah. Hmm. Nung, yas, tan turun no. ngup wirap masan di tu nang tan. Tungung sing anu, matorong anu, tan masih masalah. Iom sing nang daw. Tujuh ya nang tadi ketan guru de nang. Hmm. Di na, renang. guru di renang tadi ketan nah. Nang aling gunung nah. Dan aling gunung nah. penasar, penasar, penasar gantaul nu penasar kana. Penasar diokan kan, ba. Gudua aneka mm. mm. ya, manca dak kaneneh, tanada, tangkah, tangkah. Mm. Jang macebor ulia panggung Ma, ni, mm. mm. panggung ni mm. ke dalam gunung, panggung ni punya terajang kak, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, guru macejarajang, macejarajang, macejarajang, macejarajang, mok kat dia Jadwal ngono, orang ini ada yang ini neng kel beritanya untuk depan itu yang kenceng sah gumi sah. Tilam ke daso itu, itu kayang Yang sing sing ya ian do enam bulan sing sing sing masih yang yang yang mangku iya ini lai dak ke di bugraken ta salak ngalisa masih sih, yang sih nggak ada sah sih, ya mungkin ya, ya, ragu bulan kan, dari jaksolah je... yang biasa so, orang itu jessah jawa tado jawa pasing, kadang, kadang ada pasing, hmm. nah pas setiap 6 bulan ini masih, ini ya penuh ini itu penuh masih ini juru pundut dua, bapak orang kita. kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita. Masih sih nggak do, si masih magnet di do po mencari mm -hmm. pidana, jangan do gitu. Mm -hmm. Kalaujak terus soalnya enam bulan, penol tadi di do mau seorang kak di dalam terus nyelon dini terus nyelon narang. Mm -hmm. Nih jadi pangado uh, buka bahan mm -hmm. kalau nggak yang ngunyap nenek ni pemaksaan sekedek sekedek nak kalau tenaga biaya gitu kak. Mm -hmm. yeah. Ini alih masih uh, kenai satu. Napi mauin kene unduk kengkian kengken lah, narus pang tawang si, kak, yin sing ketul, gitu, ya biso sudah siung mata manggung, kalau yin sing pas ketul, gitu. oh kene lah, aru unduk nupidian, kan. o kan, oh bisa berpikir tuh, oh nak kehitulah numpi dan, sih ketul gitu ya, uh, jani si ragonawang, rasa si, sak tua sing tawang, rasa jang kengken yang jang liu lan keteu, wabah wabah ratus ketul munur beliau kan, nah kita punya tapi bulan-bulan market, tadi mau Kadi Tapi sing melancar to melancar biasa. kak. nunggu ngon bolong kartu itu mah. ke apuan ke pacung itu i kak? Di lawang Pemenda atau perintah di Blayung. Mm. Mm. Ceng mm. itu di to sing Samian. Samian Gitu. Ya nuju. Kak, ingat petirtan di pura gede menuju lugu masih doa kamu kak yang ada lagi sehingga maka Orang main pura Kak, Ado yang di pura dalam suning harus panggede, Bantana Kak. kan mati asemang ke namulang Oh. Mungkin nak becik, samian, sampun becik, sampun becik, sampun becik, priang lan dan bapak aja, mah, Kak aja gitu ya. untuk Panador, aku bahan di rapat ya. Langsung ada gokonya, 43 blok mungkin kita na, siungnya kita na, 3 dong entan engketong kita, dasar masih, poketeng atia kaun diniye pe dalam nur itu ramang oh. ya. hmm. gitu, gitu gitu. oh, kita kita ka mulo itu bentuk batu tu ada Oh pasti yang baru kak nak mulai ragon nami gitu. Nah, nami. Oh. Yang yang sampun pidana tuh mas lingsernya mendal melawan atau murahah. Ado tuh masayu gitu kak dan nah, besik besi, ini ya yang Makin jaga dua dalam dalam celonarang pertolongan hmm, enggak kan, aneh aneh enggak ibuane tapi ado masih kene besik ini nak solan cukup yang perlu seng kedua nak awen awen gitu seng nak melain nian yang nak ngoren kita kenal. Oh tuh yang dia dua da kumah, ma, boleh ke, mena, lah, teng, ke dalam sari ada Đúng rồi đó, mình di dalam định tới ông ngã đi Đà Lạt giả thị cái lọ đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, anu đó, di Aauh, gitu, oh, nak anak kak, kak Santo polir mulau mewet ada di dalam yes, truning. Oh, Apa ikat oh. nih kepura ke dalam sari kal saat niki tiang kiri untuk takuan masih kak? Sengat ada ikat nih. Sengat ikat nih boleh. Kena tidak ada modal. Tapal atau rumah tinggal, ano polir dalam sari bidan sengat jang ketemu. Nas lain kemoden karoseng kepicau. Yan di nesam pon kepik jauh, pon kepik jauh nanti tenggah-nengah jat-jat liu mumi, kebiasa-kebiasa -ke terus kudang-kudang, keh. Ngerti <trem—> ya, pon masih loh. Yang mana jangka, jangka aku. Kupati jauh, perut jauh kan terus. Dorsem aku masih ada. Pon kepik jauh, terus. Terus ada adik tuh sih mang, kan. Oh skalo itu nggak mang? Sih skalo sih mang, kan. Sebuah ada perai itu kak, Ronian. Rai? Tuh masing-masing. I sampun kalau kita kalau mau gantiin iki ta. makan pun kan kan kak Desi eh? baningin <tuh> gitu. Ah. Rambutnya kan kudip perai, biar gitu. Mungkin rambut kan tidak tambah gitu. Itu udah sengsing kram najak maksa, nanti sengka mau nambah bulu karena rambut tidak apa. Kan menin rago, gitu. Oh, muloh ke dalam sari, singado, muloh taruh li di sari, katur ke pura dalam sumbing. Perair itu masing-masing mau wed saking poleh sana mentik ring daian gedongan. Sani nge-linggih, ngejauh. Entah ngejauh, ring gedong. Kan nge ring gedong. Nge-lihat, kan? Nge-lauak, nge-lauak, nge-lauak, nge-lauak, nge-lauak, nge-lauak, nge-lauak, nge pulawat, hido, Hmm. Si, maybe bro. jelas punya Kak. Cep suk semua sajian galeng supaya yang Kak.